Kalau saya tarik ke belakang dari peradaban barat Barat itu ada dua Setelah zaman kegelapan itu disebut dengan zaman modern Atau zaman renaissance Zaman modern itu terkenal dengan Rasionalismenya Dan terkenal dengan Logikanya ya. e, Kalau yang pernah kuliah Pasti belajar Yang disebut dengan formal logic Logika formal Jadi Di dalam zaman modern Orang berpikir Bagaimana menemukan kebenaran Dengan formasi silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles kemudian dikembangkan oleh para ulama dalam Islam dan itu sangat sangat sangat bisa diterima tetapi begitu Barat masuk ke dalam zaman postmodern dia masuk zaman yang di situ tidak lagi mencari kebenaran tetapi mempertanyakan kebenaran Ya, ketika Nisya mengatakan Tuhan telah mati, sebenarnya dia mengatakan bahwa kebenaran telah mati Ya, kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran mutlak kalau kebenaran mutlak telah mati yang tersisa adalah kebenaran relatif ya. dari situlah kemudian berkembang apa yang disebut dengan equality equality persamaan-persamaan di dalam segala hal ya, persamaan hak antara Bangsawan dengan dengan rakyat biasa Proletar dengan borjuis, Persamaan hak antara Laki-laki dan perempuan Persamaan hak antara politisi Dan rakyat dan sebagainya Jadi kata-kata equality menjadi jimat di, di barat itu Sampai sekarang pun Equality kemudian berkembang Menjadi pluralisme Jadi Pluralisme itu sebenarnya Nanti kita Bayangkan di sini banyak definisi. Satu paham yang dalamnya ada relativismenya. Kemudian e, berkembang equality antara wanita dan laki-laki menjadi feminisme. Feminisme menjadi gender konsep, konsep gender, kesetaraan gender. E, apa yang dicari oleh orang-orang postmodern adalah e, apa namanya makna. Bukan lagi formal logik atau logika formal yang mempunyai rumus-rumus ya A sama dengan B, B sama dengan C berarti A sama dengan C. Bukan begitu lagi. Yang dipertanyakan oleh orang postmodern adalah makna-makna atau kebenaran di balik makna itu. Sedangkan makna di dalam kebenaran itu ada di dalam bahasa. Ya. Nah bahasa itu sendiri bermasalah karena dia berkaitan dengan kultur. Ya, makanya orang yang namanya Derida itu mengatakan begini yang paling esensial ya di zaman ini adalah bahasa dan di dalam bahasa itu yang terpenting adalah kata tetapi kata itu menjadi masalah ketika orang barat itu sekarang sudah mulai merubah makna dalam kata jadi eh, menunda pengertian di pengertian-pengertian yang sudah gifted di dalam di masyarakat itu dirubah oleh orang Barat dengan istilah yang dalam visabat disebut bracketing. Ditanda kutip gitu. Maknanya jangan dikasih dulu, nanti kita akan maknai kemudian. Eh, terjadilah kemudian permainan kata. Ya, permainan kata itu menjadi sangat melebar demokrasi kemudian menjadi kata yang dimainkan ya. Anda harus demokratis ya. tapi jangan seperti demokrasi yang saya anut ya. jadi Anda harus demokratis, harus pemilu dan lain sebagainya begitu yang terpilih orang Islam baik-baik gitu ya ah, ini gak sah ini ya. itu sudah terjadi waktu di Tunis terjadi di Mesir ya. sudah demokratis tapi begitu demokrasi itu memilih orang-orang yang yang menang adalah orang Islam itu tidak sah. Bukan itu artinya demokrasi. Jadi makna itu kemudian disetir menjadi makna-makna yang yang menurut mereka itu adalah makna universal. Ya. Jadi kata-kata sekuler itu menurut orang Barat menjadi universal konsep kata-kata demokrasi universal concept kata-kata moderat universal concept ya. saya pernah berlibat sama Angel Rabasa di Tokyo saya tanya, what do you mean by moderate dia bilang moderate people is the people who accept pluralism feminism gender equality uh, democratization human rights Kok enak kali kau ini? <laughs> kalau bahasa ditanya begitu. Saya bilang, no, nah, this is your meaning. I don't mean it, saya bilang. I don't like this meaning. Ya. Moderat adalah orang-orang yang sebenarnya toleran terhadap orang lain. Ya. Tapi kalau anda sudah mengeset bahwa moderat adalah orang yang uh, pro-demokrasi, moderat adalah orang yang uh, pro-pluralisme, itu anda kehilangan identitas. Ya. jadi dia punya definisi sendiri ya. istilah human right juga dia gunakan sendiri, disinilah sebenarnya kita sedang berperang dengan istilah istilah-istilah itu dikuasai oleh mereka hmm. you, you, you must respect human right human right itu yang dimaksud apa? yang dimaksud adalah menghormati orang lain yang kafir sekalipun gitu ya. hmm. nah sekarang ini yang paling paling mengenaskan adalah kalau Anda tidak menghormati orang yang terlibat dalam LGBT, Anda tidak toleran. Nah, gimana mau amar ma'ruf mungkar? Oh, kita nggak boleh itu amar nahi mungkar. Kalau ada orang misalnya berzina di depan Anda, Anda harus toleran. Gimana toleransinya itu? Kita melihat aja haram. Nah, di, di sini terbalik-balik dunia ini. Begitu orang Islam di negara-negara barat, mereka sama sekali tidak toleran. Zero tolerance. Jilbab aja nggak boleh. Ya, kalau jilbab di sana, kalau mereka toleran, ya, dia harus toleran. Apapun yang dilakukan oleh orang Islam di dalam mengerjakan agama, menjalankan agamanya. Kalau kita, mereka tidak toleran terhadap jilbab, kita boleh dong nggak? Nggak toleran terhadap orang yang buka-bukaan uh, perutnya itu. Ya. Sekarang ini kan banyak nih, orang pakai celana pendek, pahanya tinggal separuh, kemudian, apa namanya, atasnya hanya pakai bra. Itu, itu melanggar syariah itu. Bukan syariah, melanggar etika timur. <coughs> Kalau kita ti boleh, eh, harus toleran terhadap mereka, mereka kenapa nggak toleran dengan yang ditutup-tutup gitu. Nah, di sini. Jadi makna toleran menjadi, eh, apa namanya, milik mereka kata-kata toleran, kata moderat kata demokrasi sekarang kata pluralisme juga menjadi monopoli mereka saya ingin memulai dari, dari kata aja ini kata Islam Nusantara kalau dari bahasa Indonesia yang paling simpel kan yang diterangkan itu biasanya Eh, apa namanya lebih spesifik daripada yang menerangkan jadi Islam Nusantara eh, sekarang kalau kita gunakan eh, dengan kata lain Indonesia Universitas itu bahasa Indonesia benar atau salah? kan salah nah, mestinya Universitas itu partikular Indonesia itu universal atau lebih umum ya jadi, eh, katakanlah sekolah Indonesia, ya. sekolah itu partikular Indonesia. General, kok sekarang bisa dibalik menjadi Indonesia sekolah? Islam Nusantara, Islam itu lebih besar dari Nusantara atau lebih kecil? Lebih besar, lebih besar. Kenapa dibalik-balik? Berarti mereduksi mana Islam menjadi sekedar Nusantara. Nah, nanti ada implikasinya nah kalau di dalam agama Kristen itu bisa dan mereka sudah mendeklarasikan di Jawa Timur itu ada namanya gereja Jawi Wetan Jawi Wetan itu Jawa Timur dia sudah menggunakan eh, Jawa Timur sebagai sifat kemudian menggunakan bahasa Jawa lagi ya. jadi kalau kalau di Indonesia masjid itu kan selalu digunakan bahasa Arab gitu ya. Ya. kalau digunakan istilah lokal itu kok nggak pernah dengar saya cuma kalau di Jogja ada masjid Jogokarian itu tempat ya, tempat artinya daerah itu kalau masjid e, Jawa Wetan kok enggak cocok gitu nggak ya. enggak cocok disifati dengan bahasa Jawa biasanya masjid itihad masjid darul makmur ya. itu menunjukkan bahwa pandangan orang Islam itu pandangan yang universal ya, itihad adalah persatuan darul makmur adalah eh, kampung yang makmur dan lain sebagainya nah, sekarang ini agak aneh ya, memang selain Islam nusantara ternyata sebelum ini sudah banyak lagi istilah-istilah yang digunakan oleh orang-orang eh, eh, liberal dia mensifati islam dengan sifat yang kontradiktif islam dan liberal itu tidak bisa ketemu sebenarnya islam itu berserah diri, liberal itu bebas dan orang liberal di negara barat itu adalah orang-orang yang terus terang menyatakan bahwa Tuhan tidak boleh ikut campur urusan manusia kita harus bebas dari Tuhan, bebas dari agama dan apapun yang mau atas nabangkan Tuhan jadi gimana kalau islam liberal adalah islam yang bebas Tuhan Nah, jadi aneh di istilah ini harus kita pertanyakan secara begini, kalau enggak ya dia main main kata aja gitu ada lagi Islam transformatif transformasi dari tradisi kepada modernisasi ya. tapi sudah bukan Islam lagi kalau gitu ada lagi Islam moderat jadi mensifati Islam dengan uh, sesuatu yang partikular, ini sebenarnya telah mereduksi Islam menjadi sesuatu yang sangat terbatas yang betul kan dibalik ya. masyarakat islam bukan islam masyarakat politik islam, negara islam ya. sekolah islam bukan islam sekolah secara ideologis ya, eh, kalau ada islam nusantara berarti ya mengindikasikan ada islam yang lain juga islam arab, islam india, islam amerika dan yang sudah pasti ini, di dalam benak orang yang mengatakan Islam Nusantara pasti ada Islam Arab. Dan mereka pasti mengatakan Islam Nusantara bukan Islam Arab. Nah pertanyaannya sekarang, apakah ada Islam Arab itu? Apakah ada Islam Arab itu? Islam itu mengislamkan orang Arab. Islam itu adalah agama yang turun di negara Arab. Ya. Dan menggunakan bahasa Arab Bahasa Arab ini adalah Bahasa Satu-satunya di dunia Bahasa kuno satu-satunya di dunia Yang masih survive sampai sekarang Karena ternyata di dalam Bahasa Arab itu terdapat uh, Keistimewaan Yang tidak dimiliki Bahasa lain Kata-kata ya. Rezeki juga. Tanya agama lain ada nggak Istilah rezeki Nah, tidak ada, ya. Nikah, misalnya, nikah. Kalau bahasa Melayunya, kan kawin. Ya. Kawin sama, sama nikah lain, eh, kawin ayam, kawin. Ya. Kawin suntik juga ada, ya. tapi nikah itu misalnya tonggol itu. Kan istilah-istilah yang sangat religius, ada sesuatu di balik makna itu. gitu ya. Banyak sekali kalau mau, mau dibicarakan makna-makna itu di dalam Islam itu ratusan ribuan ya. Nah sekarang Islam Arab tidak ada, yang ada adalah Arab yang sudah diislamkan. Kemudian eh, mengapa mereka menggunakan istilah-istilah ini, ya, Islam Indonesia, Islam Malaysia, bahkan di sini lebih khusus lagi Islam Sunda, Islam Jawa Timur, Islam Madura ini mereka ingin menjadikan islam itu plural jadi macam-macam islam itu pernah saya dengar seorang dosen dalam sebuah seminar begitu kan di, di, dimulai dengan Qori'ah Qori'ah ya. membacakan Al-Qur'an habis itu dosennya mengatakan nah ini ini adalah islam indonesia islam arab nggak mungkin Qori'ah itu membaca quran di depan uh, apa, hadirin kayak gini ini islam indonesia itu hanya gara-gara membaca Al-Qur'an di depan podium kemudian dengan adanya pluralitas itu seperti yang saya terangkan sebelumnya terjadilah relativitas. jadi kalau ada banyak Islam, ini Islam Indonesia kok nggak seperti Islam Saudi, ini Islam Pakistan lain nah, jadi jangan menyalah nyalakan berarti tidak ada Islam yang benar gitu loh saling menyalahkan nantinya tidak ada Islam yang mutlak, tidak ada Islam yang disepakati. Padahal di mana si perbedaannya itu? Ya. Kalau hanya sekedar di sini Islamnya adalah Syafi'i, Ali wal Jamaah, eh, Tarikatnya itu Naksabandia, itu di Syria juga begitu. Coba lihat di surah. di sini Islamnya tahlilan, di Syria juga tahlilan loh. Tapi nggak ada di Syria orang yang bilang Islam Sirian. Nah di sini, Jadi masalah-masalah yang uh, kecil Kemudian diangkat menjadi sesuatu yang seakan-akan besar Oke okay. Yang kedua Ini nih yang saya, saya tadi sebutkan Dimana letak masalahnya dengan pluralisme ini Ini bangsa ini sudah terlanjur Sudah terlanjur mengangkat uh, tokoh pluralisme Sudah banyak tokoh mengatakan pluralisme adalah keniscayaan. Baik, sekarang kita lihat dulu definisi secara akademis pluralisme itu apa. Pertama, pluralisme itu bisa berarti toleransi, teori atau sistem yang mengakui lebih dari satu prinsip yang tertinggi. Ini relatifisme. Kualitas majemuk, sifat suatu masyarakat yang didalamnya terdapat kepentingan etnik, sosial, kultural, dan perkembangan bersama. Ini namanya Toleransi yang kedua, wujudnya berbagai kelompok ras politik dan sebagainya, itu adalah kemajemukan. Itu artinya toleransi. Ya, prinsip bahwa kelompok-kelompok berbeda tersebut dapat hidup bersama. Oke, itu pluralisme dalam pengertian kamus ya. Dan kalau pluralisme itu artinya ini, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah kita ini. Agama yang begitu lahir, begitu turun wahyu, masyarakatnya sudah plural. Ya, Ada Yahudi di situ, ada Nasrani, ada orang Jahiliyah, ya, ada orang Majusi. Jadi Islam turun itu sudah di dalam uh, masyarakat yang majemuk. Ya. Nah, ini definisi yang yang relatif. Ya. Pluralisme adalah toleransi terhadap berbagai hal. Ya. Lebih khusus lagi berbagai perbedaan pandangan terhadap dunia atau katakanlah worldview yang tidak dapat didamaikan, yang tidak satu pun dianggap lebih fundamental daripada yang lain. Ini ini pluralisme, apa namanya, relativisme. Suatu pandangan ya, yang di dalamnya ada kemajemukan, yang semuanya tidak bisa dihukumi. Mana yang benar? Nah, disitu kalau orang udah, udah bingung nggak bisa menghukumi, berarti dia relativis. Ya. Yeah. Uh, nah, di sini, kadang-kadang pluralisme merupakan doktrin yang relatif aman menyatakan tidak ada jalan untuk menyatakan kebenaran yang tunggal. Coba, ini kan sudah menjurus sekali bahwa pluralisme itu tidak mengakui adanya kebenaran mutlak. Dan tidak bisa menentukan kebenaran yang mutlak itu mana. Itu persis dengan doktrinnya Nietzsche. Tuhan telah mati, kebenaran telah mati. Ya. Ya, kemudian kadang-kadang berarti doktrin yang mengancam bahwa tidak ada pendapat yang benar atau semua pendapat itu sama benarnya. Resmi menjadi relativis. Ya. Nah, sekarang begitu pluralisme agama masuk ke Indonesia, ini para cendekiawan Muslim di Indonesia ini juga eh, bias kalau ditanya pluralisme itu apa maknanya, itu toleransi katanya. Gitu. Tapi begitu ngomong di kampus-kampus, begitu nulis disertasi, baru ketahuan di situ. Ternyata Islam bukan agama yang paling benar. Ya. Ini di Jakarta ada disertasi lulus, kumlut, ya. argumen pluralisme agama. Menyatakan bahwa semua ahlul kitab masuk surga. Ya. Bahkan di situ yang namanya ahlul kitab itu bukan hanya Yahudi dan Nasrani. Semua agama yang ada kitabnya. Ya kalau kitabnya nggak mau gandul, gimana? Itu kitab yang melecehkan Al Quran loh. Ya, melecehkan Al Quran, bagaimana orang melecehkan Tuhan? Kok tahu sama Tuhan? Silakan masuk surga. Kok enak sekali orang kita aja belum tentu. ya Orang-orang itu adalah mengkufiri Tuhan. Bagaimana bisa diteorikan bahwa Tuhan yang dikufuri itulah yang memasukkan dia ke surga? Mustahil. Logika aja nggak bisa nerima itu. Ya. Bahkan orang-orang ini mengatakan, nanti di, di surga anda jangan kaget kalau ketemu dengan Stalin, Karl Marx, ya, hmm. Heidegger yang orang-orang komunis itu Jangan kaget, nanti ketemu Romo Mangun yang orang Kristen itu Ini dia pernah ke surga yang orang ini? Kapan ke surga gitu? ya, <laughs> ya. Jadi dia itu dengan seks suka hatinya memasukkan orang-orang ini ke surga emang yang punya, punya akun jisur kan dia dia aja belum tentu masuk surga kok dia suruh orang lain masuk surga nah sini teori ini adalah teori yang tidak masuk akal dan secara logika tidak bisa diterima ya. dan di dalam disertasi yang tebal itu satu hadis yang dilewatkan bahwa seandainya e, Musa masih hidup dan Isa masih hidup dia akan mengikuti risalahku. Berarti penutup Nabi-Nabi itu penutup agama-agama yang diturunkan melalui Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Islam itu adalah agama yang yang menyempurnakan agama apa namanya din sebelum itu. Kok kemudian orang Kristen sekarang dianggap baik-baik? Baik-baik kok nggak seperti zaman Perang Salib dulu? Orang non Muslim pun baik-baik-baik. Baik gimana di Papua, gak boleh azan kok gimana. <laughs> di Bali gak boleh bikin masjid. Ya. Itu baik gimana sama orang Islam. Kita ini orang yang over toleran Toleransi kita ini melampaui batas toleransi orang-orang non-Muslim terhadap Islam di negara-negara di mana mereka mayoritas, kita minoritas. Itu terjadi. Rohingya udah pasti itu. ya. Orang yang sudah pasti hidup bertahun-tahun di situ, nah, anak cucu sudah di situ, dianggap orang asing. Nah ini agama yang datang bersama penjajah ya dianggap teman sendiri. Nah ini ini logika terbalik-balik betul ini ya. Dan di India, ya, India saya punya banyak teman orang India di, di dalam beberapa seminar itu. Tidak mungkin seorang Muslim bisa menjadi menteri atau pegawai negeri itu mustahil katanya nah, di sini pengen jadi presiden <laughs> di sana jadi menteri pegawai negerinya nggak bisa nah, itu betapa tidak tolerannya orang-orang Hindu ini terhadap Islam jadi pluralisme nah kalau masuk di sini kita ada problem akidah sebenarnya tidak mungkin kita mengatakan Islam Nusantara dalam konteks akidah Kenapa? E, tidak ada Ijtihad ya, Kalau Nusantara itu dikaitkan dengan masalah-masalah tahlil tadi Atau masalah-masalah e, Korea di Podium Itu kan masalah-masalah Ijtihadiyah, Furu'iyah Itu nanti kita singgung di situ. Tapi ini akidah Kalau Islam dilebeli Nusantara berarti akidahnya itu berindikasi Nusantara Ya. Di Nusantara ini Agamanya adalah animisme, dinamisme Atau kepercayaan uh, Orang Hindu Kalau seandainya kepercayaan Hindu itu Diakomodir gitu ya nggak apa-apa, ini budaya kok ya. Kita boleh nanti kita penyembah ny ny nyembah pohon ya Supaya dapat berkah dari pohon Ini bagian dari budaya, nanti tahlilan depan pohon gitu. Ini ini sudah akidah, ini nggak boleh Ini tidak tidak bisa. Akidah itu dua aja hukumnya. Kalau kalau syariah kalau kalau masalah ijtihadiyah furu'iyah kan cuma dua, hak apa khotowaswab. Ya. Khotow itu biasa pahalanya satu, swab itu pahalanya dua. Ya. Kalau Anda musafir ya, Anda istihlah ini menurut ya, Imam Syafi'i misalnya, Anda musafir Anda tetap puasa. Ya itu nggak apa-apa tetap dapat pahala. Hmm. tapi kemudian orang-orang yang uh, tidak puasa ya, karena musafir itu dia menggunakan dalil yang lain. nah yang benar yang mana? Allah alam bisa asawab ya. As itu dari Tuhan nanti yang benar yang mana? kita istiatnya nggak tahu. yang swab itu yang mana? Allah alam. nah di sini nggak ada masalah kita mau musafir puasa atau tidak pu atau tidak puasa tidak ada masalah Kan tidak ada Kemudian orang mengatakan Islam musafir puasa Dan Islam musafir tidak puasa Tidak ada Itu biasa Perbedaan-perbedaan Yang berasal dari masalah pu'ru'iyah Diterima dalam Islam Dan Islam terbuka Untuk berbeda Dalam masalah ini ya. Dalam akidah Kalau anda ya, Percaya Quran Hak Anda tidak percaya Quran Batil Ya anda mengingkari sholat, ya, itu batil. Anda melakukan sholat lima waktu, hak. Ya. Anda kepada percaya kepada Allah ya, yang Maha Esa, itu hak. Tapi kalau Anda mempercayai Allah ya, dan Allah itu e, bisa disembah melalui pohon, melalui gunung kawi, melalui apa namanya e, naga, melalui ini, nah berarti itu Anda sudah batil. Tidaknya gampang aja itu. Nah, sekarang Islam Nusantara itu yang mana? Mau bicara akidah atau mau bicara masalah furu'iyah? Tidak ada akidah Nusantara itu. Ya kan? Ya. Dalam masalah akidah, Islam itu sangat eksklusif. Tidak ada yang inklusif-inklusif. Inklusifnya hanya begini. Semua orang agamanya apapun Ya, mau ateis mau apa selama dia belum balik kemudian dia meninggal dunia dia masuk surga itu inklusifnya enak kan anaknya non muslim kan mati aja sebelum balik iya masuk surga nah, kalau begitu dia balik kemudian ikut agama orang tuanya orang tuanya nanti mempertanggungjawabkan kepada anaknya dan anaknya itu ketika dia mendengar islam dan dia tidak mau ikut islam urusannya sama Allah. Tetapi begitu dia lahir, dia meninggal loh sudah, itu masuk surga dia. Agamanya apapun. Ini Islam. Jadi inklusifnya di situ, tapi begitu dia eh, apa namanya? bicara masalah akidah tidak ada inklusif-inklusif. Nah, sekarang jika Islam Nusantara berkompromi dengan budaya lokal yang berindikasi syirik Maka istilah Islam Nusantara telah bertentangan dengan akidah Islam nah, Kalau bilang, oh enggak, enggak syirik kok kita Nah sekarang kok ada orang yang mempersoalkan bahasa Arabnya Al-Quran Kita ini jangan ke Arab-Araban lah istilahnya Abdul Rahman, Hamid Fahmi, ini Arab ini Hmm. ya misalnya Indonesia aja lah, ngapain kita ke Arab-araban. Nah, Nabi aja sudah memerintahkan kita kalau mau punya anak kasih nama paling nggak Muhammad lah gitu ya. Itu itu dari Nabi dan Nabi ini standar uswah hasanah kita ya sebagai orang Islam. Soalnya kalau Anda non-muslim terserah mau bilang Margaret atau siapa terserah. Ya. ya. Nah, nama-nama itu ada di dalam Al-Qur'an. Dan setiap huruf, setiap kata di dalam Al-Qur'an itu, kalau dibaca ada pahalanya loh. Jadi menggunakan nama Arab itu baik-baik aja dengan dengan doa kan. Dan setiap setiap nama pada anak itu ada doanya gitu. Ya, misalnya Muhammad Al-Ghazali ya kita doanya supaya seperti Muhammad Al-Ghazali. Mungkin bisa di lebih definitif lagi Seperti Nabi Muhammad ya, Uswah hasanahnya Kemudian keulamaannya seperti Muhammad al-Ghazali yang dari Mesir ulama besar itu Bisa jadi ya. Kemudian Ini yang, yang sekarang berkembang Di kalangan kawan-kawan Liberal ini mempersoalkan Bahasa Arabnya Al-Quran Ini tidak sederhana Ini jawabnya nih. Bahasa Arab adalah bahasa manusia Mengapa Tuhan yang universal berasa manusia yang partikular? Ya. Mengapa tuda, Tuhan tidak berfirman dengan bahasa Tuhan sendiri? Ya kan? Ini pertanyaan udah, udah kemana mana nih? Ini kalau nggak salah di, di Facebooknya siapa Armando ini ada juga kata-kata yang Tuhan itu bukan orang Arab katanya. Ini pernyataannya itu udah nggak benar ya. Tuhan bukan orang Arab ini udah nggak udah benar ya. Jadi perlu belajar logika dulu ini loh. Ya, Tuhan jelas-jelas bukan orang dong. Ya, jadi ini ini apa namanya dari apa universal ke partikularnya nggak benar. Membandingkan Tuhan kok dengan manusia. Ya, jadi eh, pernyataan ini sebenarnya itu adalah pernyataan yang dipengaruhi oleh teorinya Aristoteles. Jadi gini. Menurut Aristoteles Tuhan itu adalah universal dan tidak boleh berindikasi sedikitpun di dalam Tuhan itu sesuatu yang partikular. Makanya Tuhannya Aristoteles itu tidak tahu yang partikular. Yang kecil-kecil itu nggak tahu. Bahkan Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Kalau dia mempunyai sifat kan berarti sifat itu berubah-ubah kan? Ya, sifatnya itu seperti itu. Sifat adalah adalah apa perbuatan Tuhan itu kalau dia berbuat berarti berbuat memerlukan waktu ya perbuatan Tuhan itu memerlukan waktu berarti relatif dong Tuhan Tuhan memberi rezeki ya berarti Tuhan bergerak dong kalau bergerak relatif ini bukan Tuhan ini logikanya Aristoteles nah sama juga Tuhan tidak tahu yang partikular lah kok ini Tuhan bicara bahasa partikular nah, ini nggak benar nih makanya bahasa Arab itu bukan bahasa Tuhan, itu bahasanya Muhammad ini orang liberal ngomongnya begitu eh, itu Tuhan Aristotel memang begitu, Tuhan dalam Islam tidak begitu ya, Tuhan itu mempunyai fi'il dan di, Tuhan sendiri menyatakan di dalam Al-Quran bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan itu yarzukumayyasa, yuhiwa yumid. Eh, itu semuanya kan perbuatan Nah, Tuhan menghidupkan Soekarno pada tahun 1901. Itu kan perbuatan Tuhan. Kemudian mem mematikan Soekarno tahun 1970. Satu kalau nggak salah ya. Berarti perbuatan Tuhan untuk Soekarno saja terbatas selama itu. Tuhan terbatas dong. Nah, Tuhan itu mempunyai uh, sifat. Ya, sifat itu dalam bentuk fiil atau di dalam bentuk perbuatan. Perbuatan atau sifat Tuhan itu ada sifat yang esensial, artinya sifat di dalam zat Tuhan itu, seperti hidup. Ya. Itu sifat Tuhan, itu gak berubah. Itu ya, berilmu tidak berubah. Ya, kemudian ber, uh, apa kudroh tidak berubah. Ya, tetapi ketika Tuhan itu mempunyai sifat fi'liyah, sifat yang berbuah perbuatan itu ada sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan Tuhan yang diperbaharui ya, jadi ada namanya dalam bahasa Arab asifat as al-fi'liya al-mutajadidah yang diperbaharui dan alam semesta ini merupakan perbuatan Tuhan yang terus menerus perbaharuan, apa, perbuatan Tuhan yang terus menerus, Tuhan itu mematikan, menghidupkan, mematikan, menghidupkan Nah, ini teorinya para ulama ya, mutakalimun berbeda dengan para sifat ya, kalau teorinya Tuhan Aristotle tadi Tuhan itu tidak membumi itulah yang diikuti oleh agama Hindu Tuhannya itu satu memang tetapi karena terlalu tinggi Tuhan itu, dia terpaksa mengutus tiga dewa-dewi itu siwa Wisnu Brahma. jadi dia menciptakan menjaga dan merusak dalam Islam Tuhan itu transcendent Sangat Tidak seperti apa Laisa ya. Tetapi pada saat yang sama Imanen ya, Imanen itu artinya Bersama kita Dalam bahasa Qur'annya disebut dengan Akrobu min hablil warid Lebih dekat dari urat nadi kita Makanya kalau anda Sholat itu anda sebenarnya di hadapan Tuhan Betul-betul Itu Islam Tapi kalau orang Hindu ini Sholatnya nggak tahu tuh, ke arahnya kemana itu? Kan dia sesajen setiap hari itu. Nah, doanya apa ya Saya nggak tahu. Nah, kalau ingin ingin bagaimana tahu komunikasi antara orang Islam, Hindu, Kristen, Buddha, coba lihat doa doa di dalam pesawat itu. Doa yang masuk akal tuh yang mana itu? Lihat aja di situ. Islam itu real. Doanya ingin selamat dalam perjalanan itu ada di situ, ya pendekkanlah jarak yang kami tempuh oh. itu perjalanan, doa perjalanan, coba agama lain ada nggak omongan perjalanan di situ nggak ada. ya berdoa pun kita diajari oleh Allah. Nah, itu Tuhan yang sangat imanen dan semua yang kita ucapkan kita minta kepada Tuhan itu sholat kita dan sebagainya sudah di, sudah sudah built in dari Tuhan. itu Tuhan itu sangat imanen, ya. kita meminta dia memberi. Nah, tapi Tuhannya Aristoteles Itu tidak bisa diajak komunikasi ya Doanya kemana itu Tuhan Karena dia Tuhannya universal Terlalu universal akhirnya tidak jelas Makanya Tuhan yang jelas namanya hanya Islam Sekarang Tuhan Bapak namanya apa? Maaf aja ini untuk Supaya perbandingan ya Tuhannya orang Hindu Selain yang di atasnya Siwa Wisnu Brahma, tidak ada nama. Tanya orang Bali, kalau orang Bali bilang Sang Hyang Wedi. Tapi di India lain namanya. Ya. Nah ini berarti konsepnya tidak sama antara Tuhannya orang Bali sama orang India. Ya. Kemudian Buddha, Buddha itu Tuhannya apa namanya? Siddhartha Gautama bukan sidartanya itu adalah nabi Tuhannya tidak tahu orang Yahudi ya, itu Tuhannya eh, Yahweh katanya ya tetapi orang Yahudi sendiri mengatakan kami tidak boleh menyebut nama itu berarti nggak jelas tahu-tahu dia menjadi agama Jehova kok nama Tuhan berganti-ganti nih di sini identitas Tuhan yang paling jelas ini Anak Allah hanya Islam. Saya adalah Allah, bukan Allah itu adalah Alif Lam dengan Ilah, bukan? Masalah Syariah. Kalau kemudian Islam Nusantara itu sebutan yang lahir karena persoalan-persoalan yang yang berkaitan dengan Syariah atau masalah-masalah Kur'ia, -masalah ada beberapa masalah sini. Yes. Uh, Islam itu tidak bisa dikaitkan dengan budaya lokal ya, Ketika Islam masuk ke dalam sebuah tempat ya, Islam itu melakukan apa yang disebut dengan Islamisasi Dia mengislamkan Tetapi agama Kristen itu ada istilah yang disebut dengan akulturalisasi Jadi dia ikut kultur tidak ada masalah Ya. Orang Islam uh, Apa namanya uh, Tidak bisa mem, Misalnya uh, Memuji Rasulullah dengan lagu Haleluya misalnya, nggak bisa Ya Atau apa misalnya <tuh> uh, Nah orang-orang di dalam Kristen itu Ini banyak hal yang, yang kita temukan Di, di, di Indonesia ini mereka me membuat kreasi-kreasi yang menyamai Islam. Ya, Kata-kata Alkitab itu kan bahasa Arab, bahasa Nasrani ya, Pak Alkitab. Itu bahasa Arab loh, jangan diambil Nasrani uh, Alkitab itu bahasa kita. Ya, kalau ingin dihilangkan bahasa Arab, hilangkan yang dari bahasanya orang Nasrani itu, jangan dari orang Islam. Ya, kemudian dia menggunakan uh, apa namanya petunjuk juga ada, firman oh, bukan firman uh, istilah apa ya uh, kudus, ya, kata kudus itu bahasa Arab itu nah sini ini agak rancu nih, yang ke Arab-Arapan ternyata bukan Islam, Kristen juga ke Arab-Arapan ternyata iya <laughs> nah, apa yang kita boleh lakukan ketika Islam dibawa masuk ke suatu tempat adalah merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis jika tidak ada maka baru kita menggunakan istihad ini kasusnya Mu'ad bin Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman nah, ini ini diperbolehkan untuk me, me, apa namanya, melakukan istilahnya istihad istihad-istihad kultural nah, jadi apa yang bisa dikaitkan adalah masalah furu'iyah ya. Masalah-masalah yang memang tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Tapi itu tidak kemudian kita diperbolehkan menggunakan uh, apa namanya atribut yang bersifat partikular. Islam Yaman tidak ada. Ini masalah-masalah syariah. Jadi di Indonesia misalnya orang Islam menggunakan uh, tahlilan. Nah, Nabi dulu tidak nggak melakukan tahlilan itu diacarakan, ya. Ya, tidak ada masalah bukan kemudian kita mengatakan Islam tahlilan kan? di Indonesia orang menggunakan e, yasinan kan tidak perlu kita mengatakan Islam yasinan atau kemudian dikombinasikan yasinan tahlilan kemudian menjadi Islam Nusantara ya itu masalah yang orang boleh melakukan itu di negara-negara seperti Pakistan itu hari raya Idul Fitri, itu nggak ada apa-apanya. Yang di Turki, di Arab, di Anu, nggak ada apa-apanya. Yang rame, Idul Adha. Nah, orang besar-besaran mau apa, membuat hiasan-hiasan, menyembelih sapi. udah, Pokoknya, meriah lah. Idul Fitri udah salat selesai. Nah, tapi kan tidak kemudian ini Islam Pakistan ini. Nah, tidak begitu. Itu masalah-masalah furuya. Nah. nah Hal-hal yang seperti inilah yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan sifat untuk Islam. Ya. Nah, di dalam Islam itu banyak madhab. Sebenarnya madhab itu bukan hanya empat. Ya. Kata para ulama yang mengkaji fikih itu ada ratusan madhab dalam Islam. Tetapi yang paling sempurna ya, adalah empat. Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Nah, kalau orang Islam mengikuti salah satu madhab, ya, kemudian dari madhab itu kemudian dia menggunakan uh, apa namanya label atau atribut berdasarkan madhab itu Islam Syafi'i juga nggak betul, ya. Sebab di Mesir juga menggunakan Syafi'i, ya. di, di Pakistan menggunakan Hanafi, di Afrika menggunakan Maliki kan tidak kemudian Islam maliki bahkan ketika orang haji, madhab itu menjadi lebur kalau orang Indonesia menggunakan madhab syafi'i ketika umroh atau haji, itu nggak pernah bisa tawaf ya, karena nyinggol terus, batal wudhu lagi, cinggol lagi, wudhu lagi ya, dan itu nggak bisa di, dihindari bersentuhan dengan wanita laki-laki dan wanita waktu tawaf itu ya, sini ganti madhab jadi madhab tidak kemudian memberi label Islam, jadi kan? Saya Syafi'i di sini, maka saya harus kunut. Ada kawan saya di waktu di Inggris itu sholat di masjidnya orang Pakistan. Ya satu ketika imamnya nggak datang, karena orang Pakistan tidak semuanya mau dan bisa jadi imam. Akhirnya maju mundur, maju mundur. Nah orang teman saya ini kebetulan ee, dari kalangan nahdiyin. Udah di situ dia jadi imam kunut. Hanafi itu tidak kunut. Begitu selesai assalamualaikum, assalamualaikum. Orang itu komat lagi. Salat <laughs> subuh lagi, nggak sah salatnya. Nah, karena kunut ini tadi, kunut nggak ada dalam Hanafi. Nah, masa orang Pakistan bilang ini Islam Indonesia nih, <laughs> kan enggak nah, Di sini, jadi persoalan Furu'iyah itu sebenarnya persoalan yang orang boleh-boleh saja, gitu ya. Tapi kan masyarakat awam tidak mengerti itu. Nah, sini, nah, eh, masalah budaya. Jika Islam Nusantara dimaksud adalah Islam yang telah menjadi budaya Indonesia atau ada beberapa masalah, seperti saya katakan semula tadi, watak Islam itu adalah islamisasi. Bukan akulturalisasi. Jadi tidak mungkin kita melabeli Islam dengan label budaya yang kita islamkan. Ya. Kalau sudah masuk ya sudah menjadi negara Islam. Ya, masyarakat Islam. Ya. Tidak mudah menjadi Islamnya India, Islamnya Pakistan, Islamnya Malaysia. Tidak begitu. Uh, Islam juga tidak pernah melakukan pribumisasi atau menyesuaikan pandangan hidupnya, akidahnya, syariahnya dengan budaya pribumi. Ya. tidak menyesuaikan, tetapi ada hal-hal yang disebut dengan sia-siarinya. jadi cara-cara bagaimana menyiasati pelaksanaan syariat. nah itu kadang-kadang bisa menjadi sangat ekstrim. dulu waktu Islam masuk sini orang masih beragama Hindu dan Buddha semuanya ya jadi nggak apa-apa orang ke kuburan dia bawa bunga-bunga kemudian ngasih bunga di kuburan ya. itu tradisinya orang Hindu Buddha oh nggak apa-apalah itu masalah bunga aja nggak masalah dia gitu ya. nah, tapi lama-lama ngasih surat hmm. <laughs> ya ngasih surat supaya ada komunikasi gitu ini nggak ada balasan juga <laughs> Ah, Al -Qaw, Al -Qaw. Kemudian ada yang kemudian berkomunikasi. Nah, yang salah-salah itu kan yang minta karena ulama besar. Ya, kemudian ya Allah, ya, ya, ya, siapa? Bila saya rezeki ya, nah, balik-balik kan. Jadi yang dimintain itu bukan Allah tapi orang yang dalam kuburan. Nah, kalau ini kemudian ditoleransi menjadi salah kan? Itu tidak, tidak mungkin dan tidak pernah terjadi bahwa Islam itu. Mempri, mem, uh, melakukan pribumisasi dengan cara melegalisir budaya yang tidak sesuai dengan Islam, itu ya, tidak mungkin ya. apalagi berkaitan dengan akidah syariah, syariah itu tidak tidak semuanya istihadi ya, syariah itu ada yang sudah mukamat, ada yang uh, apa namanya, istihadiyat kemudian Islam yang masuk ke Nusantara adalah Islam berbentuk pandangan hidup sebagai akidah, sebagai syariah yang universal dan telah mengislamkan pandangan hidup orang Melayu jadi terjadi apa yang telah terjadi adalah islamisasi dulu ya orang-orang Jawa itu harinya cuma lima loh begitu Islam masuk dia menjadi tujuh ya Orang Jawa kan PON, Kliwon, Wage PON, Wage, itulah Itu harinya orang Jawa Ini Pak Susianto nanti menerangkan Begitu datang Islam jadi Senin, Selasa Rebu, Kemis, Jumat, Satu Akad Berubah kan Kan diuntungkan dari lima hari jadi dua hari Tambah dua hari Tambah libur Bayangkan kalau dulu hari kita itu Ada 5 hari Libur dua hari kan kerja tiga hari. Betapa tidak produktifnya bangsa ini, ya kan? Nah, harus terima kasih kepada orang Islam itu. Ya. Bukan Islam mengikuti budaya Jawa loh. Ya, Jawa diislamkan nah, di sini. Nanti ada beberapa hal lagi yang diislamkan ini. Ya, kemudian uh, Islam Islam tidak menjadi budaya Nusantara. Ya tapi budaya Nusantara telah menjadi budaya Islam kalau oh, ada hal-hal yang sedikit berbau eh, kenusantaraan, ya ke Nusantaraan itu tidak kemudian Islam dilabelkan kepada yang budaya yang sangat partikular tadi jadi istilah yang betul adalah budaya Islam di Nusantara Nusantara itu tempat bukan label Melabeli Islam dalam Nusantara, dia menjadi sangat partikular. <tuh> dalam sejarah Islam, ya, tidak pernah terjadi Arabisasi ya, atau Arabisasi Islam. Yang terjadi justru Islamisasi Arab. Ini banyak sekali contoh. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini ini Jilbab ini budaya Arab. Ya, kemudian apa namanya eh, pakaian apa namanya muslimah itu budaya Arab. Nah, kemudian apa istilah-istilah yang digunakan itu budaya Arab semua. Hmm. Itu sebenarnya salah. Yang betul adalah Islamisasi budaya Arab. Di zaman Arab Jahiliyah tidak ada jilbab. Ya. Pakaian-arab -pakaian dulu e, menunjukkan perutnya. Ya, di sana ada tari perut kan? Sekarang masih ada di Mesir kalau mau dilihat. <guluh> ya, itu budaya Arab itu. Ya. Ya, itu budaya Arab. Islam datang menutup aurat. Ya. Kemudian nikah. Ya. Zaman jahiliyah itu laki-laki mempunyai 90 istri. Itu biasa. Yang luar biasa, wanita mempunyai 90 puluh suami. Oh, coba, itu budaya arah oh, mana yang yang kita ambil? Mana tidak ada Islam, data membawa pembatasan-pembatasan eh, cukup empat saja. Loh, kok nabinya 9 Al-Qur'an membolehkan nah, itu tidak bisa dipukuli. Itu urusan Allah dengan Rasulullah. Oh, itu curang nabinya 9 kita cuma 4 nah itu kan pikiran ngeres itu kan <laughs> ya. ini kita satu aja nggak mampu minta 4 apalagi 9 nah, sini pembatasan nah sekarang ini yang aneh nih e, poligami adalah budaya Arab ini maaf ibu ibu ya nah, kita bicara poligami dan harus menerima poligami meskipun tidak melaksanakan <tuk> iya kan? saya istri satu bu, jangan khawatir <tuk> ya. jadi membatasi empat itu sebenarnya tetap mengikuti naluri manusia bayangkan raja-raja di Eropa ya, itu istrinya banyak, selirnya banyak ya. tidak terbatas ya. bahkan e, mereka tidak, tidak menikahinya artinya begini, bahwa manusia itu ya Laki-laki di dalam umat manusia itu Ada yang mempunyai Kekuatan untuk memiliki empat orang istri Dan kekuatan itu diakomodir oleh Islam Kekuatan harta, kekuatan fisik Kekuatan eh, apa namanya cintanya dan lain sebagainya Jadi Islam mengakomodir Fitrah manusia yang seperti itu Nah Poligami di dalam Islam Ya itu sebenarnya solusi terhadap masalah-masalah ya, yang timbul di masyarakat. Nah di dalam di dalam apa namanya budaya sekarang, ya, poligami dianggap sebagai penistaan terhadap wanita. Ini jangan ikut-ikut ini kita, ya, jangan sampai kita hanyut bahwa wah ini poligami ini Arab ini Arab nafsu besar. Jangan jangan sampai terpancing itu. Nah. Ada hal yang perlu kita garis bawahi. Orang-orang feminis itu mengharamkan poligami, tetapi yang aneh, melegalkan LGBT. Dalilnya apa? Dia, mereka mengatakan bahwa orang menjadi gay, menjadi lesbi, menjadi transgender, trans, bisexual itu adalah fitrah dari sunatullah. Wah, ini dasar ini. Hmm. Sunatullah, deh, dari, mana, dari mana dia tahu Sunatullah itu? Ya, kalau Sunatullah sejak Nabi Adam enggak akan ada pernikahan itu Ya, Tapi ini orang ini otaknya terbalik ya. Coba bayangkan Menikah bukan Sunatullah berarti Kalau logikanya di, di, di, di analisis itu, ya. Kemudian dia mengatakan di dalam teori gender itu orang menjadi laki-laki dan perempuan itu karena konstruk sosial jadi masyarakatlah yang menentukan orang itu menjadi laki-laki dan perempuan. Kok nggak dia bilang bahwa menjadi LGBT juga karena konstruk sosial? Ya. orang menjadi gay dan lesbi karena masyarakat atau karena fitranya? Masyarakat. Ayo kalau mau sama adilnya sekarang, orang mau poligami, orang mau jadi gay, mau jadi lesbi itu gara-gara konstruk sosial. Berarti konstruk sosialnya ini menghasilkan orang yang nggak sehat. Oke, katakanlah poligami gak sehat, LGBT juga gak sehat. Fine, kita kawin satu aja. Tapi jangan menikah sih sama jenis. Gak mau dia. Ini karena sudah kondisi masyarakat sakit di negara barat itu. Lakinya susah nyari perempuan. Perempuan susah nyari laki. Yuh, gak gampang loh di negara barat nyari nyari perempuan itu. Ya, mau jadi istri rewel. Ya, mau hidup bersama, berantem juga. Yaudah, I don't need you, I, you don't need me, I don't need you. <laughs> Udah, saya mah laki-laki, kamu sama perempuan aja deh. Itu jadi lesbi dan gay itu. Maka di dalam aliran feminisme radikal, itu doktrinnya begini, kalau wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, maka perempuan juga mempunyai hak yang sama di dalam memuaskan, kepuasa, mem memperoleh kepuasan seksual. Jadi kesamaan di dalam mendapatkan kepuasan seksual. Nah, kesamaan ini kemudian diperoleh dari mana? Dari sesama jenis. Nah, di situ, jadi aneh ini dia mengatakan bahwa LGBT adalah naluri poligami, bukan naluri. Ini enggak adil. Ini oke. Okay. Kemudian <tuh> anggapan bahwa Islam adalah Arab dan kemudian yang segala, kemudian segala yang berbau Arab harus ditolak, ini salah sebab bahasa Islam adalah bahasa Arab namun kandungan Al-Quran bukanlah budaya Arab, ini perlu di, dijelaskan jadi banyak uh, konsep yang ada di dalam budaya Arab itu yang dibetulkan dalam Islam contoh aja, di dalam budaya Arab, orang yang paling dihormati itu adalah orang yang paling banyak hartanya dan paling banyak anaknya itu disebut dengan karim. Ya, karim, antakarim karim ya, itu mulia namanya. Kemudian Islam tidak itu, tidak melihat itu. Indahsyani akhawal abatar, orang yang membenci Tuhan itu tidak ada anaknya. Ya, gitu. Jadi, orang yang ingkar pada Tuhan nah, itu enggak punya anak. Ya, berarti tidak mulia kan? Ya, terus kemuliaannya dari mana? Nah, inna atkom Yang paling karim itu adalah yang paling takwa. Berarti sudah dirubah di situ kata-kata e, karim dari banyak anak dan banyak duitnya hartanya menjadi orang yang banyak ketakwaannya, tinggi ketakwaannya. Berubah. Itu hukum potong tangan kan dari Arab juga. Ada hal-hal yang diambil bukan hanya dari Arab, dari Arab diambil, dari Persia diambil, dari Romawi juga diambil. Itulah uh, sifat universalnya Islam itu. Nah, di sini bahasa Arab itu di dalamnya ada bahasa Persia. Katanya juga ada bahasa Indonesianya itu. Kata-kata kafur -kata ka dari kata, kata kapur. Katanya itu. <guluh> nah, kafur itu kapur itu. Nah. Uh, uh, kata-kata salsabila hmm. itu juga dari dari bahas, bukan dari bahasa Arab banyak kata-kata itu jadi jangan bilang, wah Quran bahasa Arab, salah bahasa universal ya. kemudian kata ilm dalam bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan ya. mungkin dalam bahasa Indonesia ilmu, tapi arti ilmu itu menjadi sangat sangat spesifik ilmu matematik ya. Ya, kemudian ilmu geografi itu diindonesiakan, tetapi kata ilm di dalam Islam itu mempunyai makna iman dan amal di dalamnya. Ya. Jadi kata ilm sendiri itu mempunyai dimensi yang tidak dimiliki oleh oleh kata-kata science dan knowledge. Nah, istilah yang seperti ini banyak sekali, banyak sekali. Ya. Kemudian uh, jilbab, dan banyak lagi, jilbab, pakaian Arab, apa uh, pakaian wanita, pakaian laki-laki, uh, kemudian, nah ini maaf jadi di Indonesia ini juga ada standarisasi pakaian laki-laki isla, eh, islami. Itu di Jawa Timur pernah ada gitu, digambar pakaian yang pakaian nabi pakaian nabi itu adalah pakaian yang eh, apa namanya celana yang bobor besar kemudian di sini kayak takwa itu kemudian bajunya panjang sampai lutut kemudian eh, apa namanya eh, itu nggak sampai bawah sampai lutut di atas lutut kemudian salah seorang ini pakar hadis itu mempertanyakan ini di sebuah jamaah yang semuanya mempunyai pakaian seperti ini Ditanya, saya ingin tanya siapa yang bikin gambar ini? Ini katanya pakaian Rasulullah Saya ini belajar hadis, ini muhadis apa namanya, dokter hadis Saya ini belajar hadis Saya belum menemukan kriteria pakaian ini dalam hadis bukhari muslim atau hadis manapun Coba saya ingin hadirin yang gambar ini menjawab Gak ada yang jawab. Ini semuanya pakaian ini sangat bagus. Saya, saya, saya lihat kayaknya mirip-mirip pakaian orang Pakistan itu, gitu dia. Dan saya katakan ini bukan pakaian Nabi. Soalnya ini berjahit semua. Zaman Nabi nggak ada penjahit. <laughs> Simple aja dia jawab itu. Tapi dia tahu bahwa nggak ada hadisnya ya memang pakaian itu. Jadi pakaian yang ingin menggunakan pakaian uh, orang, orang Arab yang tutup itu, nggak ya ada masalah. Tapi jangan kemudian mengatakan kalau nggak pakaian itu, Anda nggak Islami. Hmm, ada di antara kawan saudara kita yang begitu. Kalau nggak begitu, Anda nggak Islami. Nah, sebab ustadz yang ahli hadis ini pernah punya murid. Muridnya itu keluar dari pengajiannya. Habis itu masuk lagi setelah tiga bulan. Lu, kenapa kamu keluar masuk lagi? Ya ustadz, saya dikasih tahu guru saya pakaian ustadz itu nggak Islami, katanya. Ya, karena pakai jas, pakai baju koko gitu, nggak Islami katanya. Yang Islami seperti apa? Nah di situ baru dia marah betul kemudian dikatakan tidak ada pakaian Islami itu. Ya. Yang ada adalah pakaian yang menutup aurat. Ya. Yang menutup aurat. Tapi ya kemudian kita juga tahu bahwa di Indonesia di Pakistan adabnya orang yang berpakaian itu berbeda-beda. Ya, kalau di negara Arab, orang tidak menggunakan apa namanya, ika apa, ika top. Ya, namanya top dengan igal, oh, itu nggak sopan. Oh iya. ya. Anda menjadi sangat tercela Kalau gitu, melepas itu sama dengan kalau Anda ke pesantren nggak pakai kopiah, ya. kecuali di Gondor. Ya, Gondor <laughs> nggak ada masalah. Ya. Ya. karena itu, furuiah jidan itu. <laughs> puruk dan puruk sekali gitu ya. jadi tidak ada masalah anda pakai kopiah dan gak pakai kopiah itu menentukan surga dan nggak surga kan nggak juga nah. <guluh> ini jadi ya cuma kalau anda masuk ke, ke pesantren-pesantren eh, NO nggak pakai kopiah itu namanya saru istilahnya nggak ya. pakai kopiah ya nah. Agus nggak pakai kopiah nah. <guluh> <guluh> <guluh> itu. Nah, itu itu sebenarnya masalah-masalah budaya dan dan boleh-boleh saja, Anda masuk masjid pakai pakaian apa namanya, jeans, kemudian sobek-sobek di bawah. Itu nggak ada masalah, kan? Secara syari nggak masalah, tetapi kan nurani kita kan nggak enak. ya Allah ya sebenarnya orang pada nonton, orang priman gini masuk sholat sih. Oh. Asik juga itu, cuma kan domirnya kan nggak enak ya, nggak ya, menghormati masjid lah ya. Masuk masjid itu pakaian yang bagus. Ya. Karena kita akan menghadap pada Allah, dan itu cuma itu. Jangan kemudian dijadikan label, gitu ya. ya Islam Indonesia itu kalau masuk masjid pakai kaos gitu, ya, kan enggak pas itu. Oke, saya ingin me, me, menyampaikan satu fakta ya, bahwa telah terjadi islamisasi Nusantara. Oke, nanti ujung-ujungnya saya ingin mengatakan bahwa... Bukan Islam Nusantara, tetapi Nusantara sudah menjadi Islam Islam masuk ke Nusantara ini adalah Abad ke-13, ada yang mengatakan ada abad ke-11 Bahkan ada yang mengatakan abad ke-9 pun sudah ada sahabat Nabi yang sampai ke Aceh Apa yang pertama kali masuk di dalam dunia Melayu adalah fikih Karena ketika orang masuk ke sini itu masyarakat bisa ada bayangkan buta huruf ya, tidak secara ekonomi tidak memiliki apa-apa di bawah kekuasaan raja-raja dan sebagainya apa yang diajarkan adalah sesuatu yang praktis mengajari sholat mengajari eh, apa namanya bersuci ya. sholat bersahadat pun masih sulit zaman orang tua kami itu membaca Fatihah dengan baik itu udah uh, Bagus sekali tuh. Membaca kunut udah bagus sekali ya, Sekarang anak kecil ha hafal Quran ya, Beda zamannya Anda bisa bayangkan abad ke-13 Orang sini masih Beragama Hindu-Buddha Kemudian Islam masuk mengajarkan Sesuatu yang tidak pernah mereka dengar Ya, Hal-hal yang praktis Tetapi kepercayaan orang pada waktu itu Masih kepada animisme-dinamisme jadi orang belum bicara Tuhan. Ini loh, kalau mau beragama yang baik, ya. anda kalau kalau ceritanya Usap Padlan di Irian itu pasti akan akan bisa menyadari bagaimana orang tahun abad abad ke-13 dulu gimana. Jadi Usap Padlan itu masuk ke sebuah suku dalam suku itu orang nggak pernah mandi. Ya. Kemudian beliau bawa sampo orang-orang suruh mandi, ya, dikasih sabun dan lain sebagainya ternyata agama ini membuat saya enak tidur gara-gara oh. dikasih sampo ini kok udah, udah bertahun-tahun gak keramas itu orang itu <laughs> begitu dikeramasin masuk islam dia anda bisa bayangkan itu, orang zaman dulu gak tahu mandi, gak tahu wudhu dan sebagainya begitu diajari bersuci dia merasakan kenikmatannya bersuci itu nah, makanya fikih dulu yang diajarin bagaimana berwudhu bagaimana mandi ya.. Tapi kemudian, bayangkan ini satu abad lebih loh. Di Nusantara ini, orang para dai dan para saudagar itu berkeliling kemana-mana untuk mengajarkan fikih aja. Tapi seabad kemudian, atau dua abad kemudian, masuklah orang-orang sufi. Abad ke-15, ya dimana sudah ada Ibnu Arabi pada waktu itu, ya, tokoh pokok sufi sudah sangat, sangat canggih sekali. Yang masuk ke Indonesia adalah... Orang-orang sufi. Yang di dalam tasawuf itu sudah ada wacana-wacana mengenai Tuhan. Jadi kata wujud, kata-kata ya, ada, ya, itu disampaikan kepada orang-orang. Apa yang ada maksud ada itu? Ada yang kelihatan dong. Nah, sekarang yang gak kelihatan, ada anda percaya gak? Wah mikir orang kemudian. Ada sesuatu yang ada yang tidak dilihat. Itulah Tuhan. Dalam Islam. Nah, Baru dia berpikir Masuklah kata-kata keesaan Tuhan ya, Masuklah istilah-istilah Yang dibawa dalam bahasa Arab Proses itu Tidak, tidak mudah ya, Luar biasa sulitnya karena Bahasa Islam ya, harus bercampur dengan Bahasa Melayu nah, Abad ke-15 ini Bahasa-bahasa Bahasa-bahasa eh, bangsa Di Indonesia itu di, di Nusantara ini Sudah mulai menggunakan bahasa Melayu Ya Di Kalimantan sudah berbahasa Melayu Di Sulawesi, di Palembang sudah ada ya, Orang Al-Falimbani Kemudian Arsyad Al-Banjari ya, Itu orang-orang yang sudah menggunakan Bahasa Melayu kuno ya, Yang bahasanya campur-campur dengan Bahasa Arab, tulisannya pun Jawi. Nah, Anda bisa bayangkan Bagaimana sulitnya orang Mengajari masyarakat awam Dengan bahasa-bahasa yang baru itu Tapi berhasil Ya Berabad-abadnya Nah, kemudian konsep-konsep dalam pandangan hidup Islam, ya, yang diperkaya dari tradisi Yahudi, yang dipercaya dengan bahasa-bahasa Persia tadi itu, bahkan Islam sudah bersentuhan dengan agama Kristen. Jadi, ketika Islam masuk ke Damaskus itu, ya, di situ terjadi perdebatan-perdebatan perdebatan dengan orang Kristen. Ya, istilahnya gini lah, begitu Islam menguasai Damaskus dan orang-orang Kristen semuanya nggak perlu perang itu dengan mudahnya masuk masuk Islam tapi kemudian orang bertanya-tanya gimana sih Tuhannya dalam Islam itu Tuhan itu substansi atau esensi oh, itu udah canggih sekali tuh pertanyaannya ya. Ya, karena dalam dalam Kristen Tuhan itu di, dianggap substansi nah, substansi itu ya kayak benda gitu loh tidak bisa dia menggambarkan Tuhan secara filosofis orang Kristen ini nah disitu Islam kemudian eh, menjelaskan Tuhan itu terdiri dari sifat dan zat atau sifat dan zat jadi satu? Nah, di situ pertanyaan-pertanyaan itu udah dijawab dengan mudah oleh para ulama kita. Akhirnya, Islam menjadi kaya. Bukan di situ berarti bahwa akidah Islam itu adalah akidah Damaskus, Bukan. Akidah Islam adalah akidah Persia. Bukan. Akidah Islam tetap, cuma akidah itu dijelaskan. Islam itu yang kayak apa sih? Hmm. keisaan makanya kemudian para ulama membuat istilah tauhidul uluhiyah ada tauhidul rububiyah ada tauhidul sifat ada tauhidul zat sifat dengan zat itu uh, dianggap uh, sesuatu yang saling melengkapi sebab gini dalam teologi islam itu ada perdebatan kalau Tuhan itu terdiri dari sifat dan zat berarti sifat Tuhan itu membuzuhkan zatnya dan zat Tuhan membutuhkan sifatnya. Wah, kalau saling membutuhkan bukan Tuhan dong. Nah, di sini para ulama kita itu sangat jeli melihat konsep ini. Sedikit pun ada indikasi bahwa di situ Tuhan tidak esa, ya, itu dihindari. Ya, dihindari. Maka di dalam sejarah Islam, meskipun pembicaraan mengenai keesaan Tuhan ini berjilid-jilid buku, tidak pernah muncul sebuah ijtihad Tuhan itu berjumlah 99 tidak pernah ya. sifat Tuhan 99. Nah ini Robert Moore ini ngaco ini kan Tuhan kami cuma tiga Tuhan Islam 99 loh katanya Robert Moore yang nulis The Islamic Invasion itu ya. kemudian oh Tuhan orang Islam ternyata bulan Sabit ternyata itu ditaruh di mesir-mesir disembah-sembah katanya ya. dia nggak ngerti filosofi ibadah dalam Islam Ya, seperti gini, jadi Islam yang masuk di Indonesia itu sudah Islam yang canggih. Ya. Makanya di Indonesia tidak terjadi peperangan. Islam begitu masuk, orang-orang ya. itu nggak tahu kota dari Hindu, dari Buddha, jadi Islam. Coba di Palembang yang pusatnya eh, eh, apa namanya Sriwijaya, masih ada sisa orang-orang Buddha nggak? Tidak ada kok tahu dengan sukarela masuk Islam? disitulah kekuatan pandangan hidup Islam itu. Ya. Islam itu secara rasional bisa diterima, sementara agama-agama yang dianut oleh orang nusantara sebelum ini itu tidak rasional. akhirnya diterima dengan begitu mudahnya. Ya. ini jadi eh, apa yang dibawa oleh Islam? Uh, sodakar-sodakar dari negara Arab uh, dari Gujarat dari Mesir dan lain sebagainya itu sudah Islam yang secara konseptual sangat masak, sudah, di, di, ya. sudah didukung oleh pemikiran-pemikiran filosofis sudah didukung oleh logika-logika yang matang nah, ini nah Masuknya semangat intelektual dan rasional yang tinggi ke dalam pikiran masyarakat Melayu itu yang tidak wujud dalam Islam berarti mengislamkan. Islamisasi itu sebenarnya Islamisasi cara pandang ya, cara berpikirnya sudah sudah menurut Islam ya sudah Islam dia nah, di situ. Nah, revolusi pandangan hidup bangsa Melayu Indonesia dari dunia mitologi menjadi dunia intelektualisme atau berpikir yang rasional itu menunjukkan islamisasi mitologi itu kan khayalan ya di pohon ini ada yang menjaga batu besar ini ada kekuatannya di dalam ake ada kekuatannya ah, itu sekarang kembali lagi itu nah di sini sebenarnya orang diajak ini rasional aja lah masa pohon ada kekuatannya ya, kekuatannya ada di tangan allah nah, di situ lebih rasional lagi. Anda menyembah Tuhan yang maha mengetahui. Anda menyembah Tuhan yang maha kuasa. Anda menyembah Tuhan yang maha memberi rezeki. Rasional. Tapi kalau Hindu-Buddha, Anda menyembah Tuhan yang sangat jauh. Dan Anda harus lewat Dewa Dewi dulu. Ya, ya kalau lewat itu kemudian sampai ke atas, kalau enggak. Uh, maksudnya cara pandang Islam melalui istilah dan konsep berarti Masuknya cara pandang Islam terhadap cara pandang orang-orang Melayu, orang-orang Nusantara, ini teori Profesor Alatas. Nah, di sini bukti bahwa orang Melayu, orang Nusantara itu sudah diislamkan adalah masuknya istilah-istilah yang luar biasa banyaknya ke dalam bahasa Melayu, ya, istilah roh, nafas, akal, faham, jasad. Ya, jisim jasmani, ya, sadar, fikir, zikir, ilmu, yakin, jahil alam, oh, banyak sekali itu. Kalau ini dibuang, saya khawatir Indonesia nggak punya bahasa lagi. Oh iya, kalau ini dibuang kita harus membubarkan DPR dan MPR loh. Betul kan? Nah, iya, Dewan Perwakilan Rakyat semua bahasa Arab itu. Ya Dewan itu diwanun. Perwakilan dari kata kata wakil, Hah? rakyat dari kata rakyat. Ya. Ya. Ya. buang bahasa Arab. Apa yang digunakan nanti? <tuk> <tuk> nah. Majelis juga, majelis permusawaratan rakyat sama itu bahasa Arab semua itu. Ya, bukan bahasa Nusantara itu. Ya. Aku yajelah, ya jadilah Nusantara itu Islam udah. <tuk> Jangan mengislamkan Nusantara, Islam. Sudah Islam kita ini, cuma malu-malu aja Sudah so, Islam, bahasanya sudah Islam Bayangkan, sekian banyak Saya sering bertanya kepada peserta seminar Bahasa Nusantaranya, akal itu apa ya? Akal hmm. Saya tanya, akal itu apa? Oh, akal. Nggak ada, berarti orang Nusantara nggak punya akal <laughs> ya. Akal itu bahasa Arab loh ya. Nalar, oh Nalar itu bahasa Arab, ya dikira apa Nalar itu dari kata nador Karena orang Jawa nggak bisa do, jadi Nalar <laughs> Iya, duhur jadi lohur <laughs> oh. Oh. Fardu sama juga, nggak bisa dot jadi perlu oh. Perlu ain, perlu kifayah <laughs> <laughs> iya, orang, orang Jawa nih lidahnya nggak bisa Masa kemudian dibilang Islam Jawa, kan nggak mungkin nah. Jadi inilah yang sekarang ini masuk ke dalam pikiran orang Melayu, orang Nusantara. Dan kita ini sudah menggunakan bahasa Islam, cara pandang pun Islam. Nah yang tidak Islam itu soal lain, dia dipengaruhi oleh budaya asing. Nah, sekarang ini kita berperang melawan istilah-istilah baru. Nah, jadi istilah-istilah ini ada yang merubah kata-kata jiwa nah, menjadi uh, menggantikan nafas kata-kata apa namanya jasad menjadi raga jadi terjadi sebuah sekularisasi dalam bahasa-bahasa kita ini padahal kalau kita bilang nafas di dalam nafas itu ada aklun, ada kolbun ada fuadun, ada lubun bayangkan kata nafas saja loh coba dalam bahasa inggris apa? soul, di dalam soul ada apa? gak ada apa-apanya beda konsepnya itu jadi ini kekayaan bahasa Arab itu luar biasa dan di dalamnya adalah ijazul Quran mujizatnya Al Quran itu nah di sini mengapa kita menusantarkan Islam kita sudah mengislamkan Nusantara terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.